hati perhatikan si kamu jalan pikiranmu buatku ragu tak mungkin ini tetap bertahan perlahan mimpi rasa mengganggu ku coba untuk terus menjauh perlahan hatiku terbelenggu ku coba untuk lanjutkan hidup Tempat tuh hentikan langkahku usai sudah semua berlalu biar hujan menghapus jejakmu. Weh, oke. Okay. <tuh> Di sini pada tahu kan lagu ini originally siapa yang bikin? Tahu nggak sih? Kelakson kalau tahu. Jadi saya saya tahunya diantara penonton ini di dalam salah satu mobil misteri yang ada di sini ada Bapak Ariel yang lagi nonton di manakah Bapak Ariel saya mau todong Oke Ariel boleh nggak turun apalah artinya masa aku nyanyi lagu ini sendiri di sini apa gini gini gini nyanyi dong Siapa yang setuju kalau Ariel nyanyi di sini sama aku? Kayaknya tuh di kenceng lagi, kayaknya lampunya masih nyala semua deh biar Ariel yang mau. Agak susah dibujuk orangnya. Eh turun, ye, eh ya, turun dong, turun. <laughs> ah. <laughs> sepi kalau nyanyi sendiri, ye. Yeah. Mau? Ariel mau nyanyi guys, mau mana? Langsung mana? namanya memang kalau pertemanan kita bisa saling memaksa ya. Bisa saling eh. memaksa dan menodong. Aku jangan dipaksa ikut show kamu tapi ya. udah lengkap. Oh, iya yeah, kan. <gifu> Aku tuh kalau mau nodong orang, ready semuanya. Disiapkan. <gifu> gimana gimana? Game taruh dulu ya sebelum kita mulai nih Eh, hey, tepuk tangan eh tepuk tangan. Klasnya mana buat Ariel sampai salah? Tepuk tangan dalam mobil. <gifu> Ikutnya eh, ini dia. Ya. Ah, ikutnya nih tapi bentar dulu. Apa Kamu tuk? kan nonton, ha? ya. Gimana konsernya BCL? Bagus banget tadi dari dalam itu. Jangan peris, dong. Benaran kayak dengerin CD? Iya. Yeah. <laughs> iya kan? Jadi next time kalau disuruh rekaman jangan ulang-ulang terus ya. Jangan okay. lima kali rekaman. Tidak, sebenarnya ini kan observasi karena kan kita manggungnya besok. <laughs> iya, besok Ariel uh, Noah mau manggung di sini <laughs> jadi harus datang lagi. Jadi stabil, stabilin keadaan. Warming up nyanyinya okay. juga di lagu ini ya. Yo setuju kan Ariel nyanyi ya mana bunyi kelaksonnya lampunya boleh dong ikutan oke okay. terus melengkai melupakanmu lelah hati-lelah wow. hatikan sikapmu jalan pikiranmu buatku ragu tak mungkin ini tercapai bertahan perlahan kita di sini lebih dingin. Benar. Ini kita ngapain kalau kayak gini? Kita harus. Kita adukan itu dan sayang kemarin. Ah, ini tuh sih Kesal. Sekali lagi, sekali lagi. Ya, one, go, go. Sampai lama mama Mau tambah lagi enggak? Mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Gak? Uang, <laughs> besok kalau mau nonton Aril ada besok ya. Iya, besok-besok di, di sini semuanya. Thank you. Thank you. Thank you, thank you so much. Kayak lagi dong. Mana klaksonnya yang paling kencang buat Aril?